Bye. <laughs>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 Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate dan teranggal seputar Leslar tentunya Baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Bina akan memberikan informasi terbaru seputar idola kita Ya, kabar pertama, persahabat, ya, kita awali ke momen yang sangat luar biasa di Ajang IMA 2021 semalam. Perhatikan ketika Lesti Kejora duet dengan Masya Ungu, persahabat, ya. Tetapan penuh cinta dan tatapan penuh dengan rasa kebanggaan dari kakak Rizky Bilar untuk Lesti Kejora Masya Allah, tetapan fraud dan penuh cinta Rizky Bilar kepada sang istri tercinta. Ini luar biasa banget, persahabat, ya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan... Kakak Bila selalu menjadi imam yang baik untuk idola kita, Lesti Kejora. Momen tersebut diunggah kembali, duri kembali oleh akun Rasi Anuska Leslar. 24 Ada kalimat kelson yang dituliskan, "Tatapan dia enggak bisa dibohongi, masya Allah, dia bangga dan haru." Cinta jadi satu, hashtag Leslar couple goals masalah banget ya, mudah-mudahan saja Idola kita selalu banyak yang mensupport Banyak yang mendukung, hingga banyak yang mendoakan Yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut juga Tentunya banyak sekali tanggapan dan dibanjiri komentar yang sangat luar biasa positif ya Dari para fans, yakni dari akun ide underscore Aufar 2 Mengatakan Masya Allah senyuman dan pandangannya menatap istrinya memang gak bisa dibohongi Papa Bilar mah ekspresif orangnya Masya Allah banget ya Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Instagram Haldia underscore mengatakan masih aja ada yang netting ya kak Aduh mohon maaf nih situs apa pakai netting-netting Noh betapa bangganya Bilhar lihat istrinya di steak. Wah Masya Allah banget ya ini salah satu bukti bahwa ideala kita selalu menjadi nomor satu dan suatu kebanggaan untuk kita semua. Ke Kabar berikutnya, kita lihat juga sebuah unggahan spesial dari akun Sentul Pilar yang meripost unggahan DM dengan kakak Pilar ya, yang ada yang mendm kakak Rizky Pilar di jam 10.50 tadi puluh tadi ya hari ini. Bang, warga konoha lagi pada nunggu bini lu Upfit gendong empat piala bang Sambil emot nangis ya Ada jawaban dari kakak Bila. Masih tidur, nanti juga di pos katanya tuh Oke-oke makasih, maaf ganggu bang <gifat> Asik banget ya ternyata Jam 10.50 tadi tidak lasih masih tidur Belum bangun di sahabat. Yang tentu kata kakak Bila, Bakal ada postingan foto yang diposting oleh idola kita Sambil megang piala 4 penghargaan ada sebuah kalimat kansan juga yang dituliskan oleh Sengal Putih Bilar. Yang sabar ya, semuanya sambil berdoa. Semoga Bunda WBL ingat password Instagramnya. Masya Allah banget ya. Warga Konoha nunggu banget nih postingan dari Dediak Lasi akun Instagram pribadi miliknya. Ke kabar berikutnya, ada sebuah unggang spesial juga, persahabat ya. Barusan ada kabar dari RCTI soal acara IMA semalam. Yang mana penuh dihadiri oleh para bintang Dan tentu ada yang suatu kebanggaan untuk kita semua Ternyata bintangnya di acara tersebut adalah Leslie Kejora Dengan memborong 4 piala penghargaan Leslie bintangnya bintang di IMA 2021 semalam Wow mudahinulah Inul persahabat yang mengakui itu Karena Bertalenta banget ya idola kesayangan kita wajib dan tentu memang harus diapresiasi Wow Masya Allah banget sekaligus empat piala penghargaan didapat oleh idola kesayangan kita merinding banget ya dengernya Akhirnya RCTI pun menobatkan Leslie Kejora sebagai bintangnya bintang IMA 2021 dan selanjutnya juga ada sebuah ungan spesial terbaru nih Hari ini persahabat ya Tim Leaster Entertainment lagi asik main game di rumah kakak Bilar ya Dan Leaster Gejora tuh Bang Lintar heboh banget Kayak bahagia banget saat mengalahkan Lintar ya Wah ekspresinya Masya Allah mudah mudahan saja selalu diberikan kesehatan untuk tim Dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua Warga Konohan dan selanjutnya ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan persahabat, ya perhatikan di unggahan IG-nya Ayah Kejora baru saja mengunggah sebuah postingan video bersahabat. ya ada hadiah tentunya makanan dari besan tercinta Ibu Rosmala Dewi dan Pop Dance yang mengirim tentunya rendang persahabat ya untuk. Ibu Nalasi Kejora dan Ayah Kejora Terima kasih Ibu Rosmala Dewi Rendangnya udah nyampe Kata Ayah tuh wah, asik banget ya Punya biasa baik banget Masya Allah Hingga postingan Ayah Kejora pun Ini dari post kembali oleh aku, Ada kalimat gasen yang dituliskan Definisi biasa idaman Masya Allah banget ya Hingga banyak dibanjari komentar Banyak respon yang sangat luar biasa yakni dari akun siti nurhayati 9454 masya allah boga biasa teh bager pisan ya bismillah ah niangan biasa nubager masya allah banget nih ya Tentu biasa dari ayah ke Cior yang baik banget Ibu Rosmala Dewi dan Papu dan semudah-mudahan selalu bahagia dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita masih menunggu kejutan kabar baik dan tentu cidukan vitamin manja di siang hari ini. Jangan kemana-mana total stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya.